Bertahun sudah ku menunggu dirimu Akhirnya kau menjadi milikku Sukarnya untuk ku melupakanmu Karena kau ku cintai selalu Tapi sayang kasih lamamu Datang kembali Mengenang cinta dahulu Mengapa ini semua Harus berlaku Apakah ini semua Karena diriku Sedangkan aku dalam percintaan, tak sanggup aku melepaskan kau. Ibarat terperangkap di tengah lautan, tak tahu. Kau menuju Tapi saya kehadiran kekasihlah memu Datang kembali mengenang cinta dahulu Mengapa ini semua harus berlaku Apakah ini semua karena diriku Sedangkan aku percintaan Tak sanggup Aku Melepaskan Kau ibarat Terperangkap di tengah lautan Tak tahu Mana arah Andai kau pintar untuk melepaskanmu, terpaksa aku turutkan.